Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hello lovers, dimanapun ada berada ya dari dunia nyata maupun dunia gaib. Oh lo baru selamat datang lagi di channel Ani ini ya guys. Dan gimana nih kabar semua? Waduh pasti baik-baik aja dan saya doakan semoga sehat selalu. Amin amin. Oke lovers, video yang share kali ini ya bukan video hoax-hoax huak woakan ya guys ya, atau video kalian-kalian biasa guys. Melainkan bagaimana caranya kita mengatasi sim card uh, smartphone 4G SM ya. Kalau misalnya kita cek pulsa itu nggak bisa ya guys ya. Dan buat kirim SMS juga nggak bisa ya guys ya, apalagi buat telepon ya guys ya. Oke lovers, dan saya di sini dengan jelasnya guys ya, bagaimana caranya kita agar bisa mengecek pulsa atau bisa SMS dan bisa telepon ya guys ya oke lovers dan disini saya akan mencontohkan ya uh, ketika saya cek pulsa itu nggak bisa ya guys ya oke lover dan ketika saya mencoba mengecek pulsa ya dan disini saya mendapatkan notifikasi yaitu tidak dapat melakukan panggilan kartu SIM hanya mendukung data seluler nah gimana cara mengatasinya guys ya agar bisa kita mengecek pulsa mari ikuti terus ya tutorial ini hingga selesai ya guys ya Halo sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya langkah baiknya kita lagi dulu video ini dan jangan lupa share share jualan kita teman-teman kalian ya dan jangan lupa lagi guys ya subscribe dulu ke channel guys, karena subscribe itu gratis untuk selama-lamanya guys tanpa dibemut biaya ya oke lober dan untuk alat untuknya atau aplikasinya kalian bisa menolongnya di bawah deskripsi video ini ya guys ya link downloadnya ada di bawah deskripsi video ini guys oke lober selanjutnya kita lanjut ya ya kalian sudah menolongnya dan masangnya, langsung buka ini saya downloadnya dan saya sudah pasangnya dan saya akan segera membukanya guys Oke okay. Oke Lovers dan kita tunggu loadingnya guys ya agak lama juga guys untuk melakukan pendaftaran dulu ya Oke Lovers jika sudah nampil mulus seperti ini ya langkah yang pertama yaitu yang harus diisi di sini harus disenang dulu ya ini di checklist dulu guys Oke okay, kita ceklis dan langkah yang kedua guys ya, uh, selanjutnya kita tekan tombol aktifkan aja guys. Oke. Okay. Dan kita tunggu loadingnya guys ya. Nggak lama juga guys karena melawan pendaftaran ya guys ya di jaringan 4G LTE ini guys. oke okay, lovers dan objeknya sudah terbuka dan di sini saya akan segera langsung mencoba mengecek pulsa saya guys ya atau mengecek uh, paket saya guys oke okay, lovers dan mari kita lihat sama-sama ya guys ya triknya berhasil atau tidak guys dan apa yang terjadi iya guys berhasil guys ya ini sudah 100% berhasil guys kalian bisa melihatnya disini ya guys ya Oke okay, oke okay. dan terima kasih untuk buka tangannya guys ya. Halo <tell> dan untuk penggunaan aplikasi ini ya seperti aplikasi biasa ya yang ada di bawahan HP itu ya guys ya. Untuk SMS, telepon, video call atau cek-cek yang lainnya guys ya. Oke okay, loh mungkin dari saya guys ya. Terima sudah menonton video tutorial ini dan mungkin terusnya dari saya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini, ya, guys, ya. Menonton video ini jangan, jangan lupa nih ya, guys ya like, comment, and subscribe channel ya guys ya. Untuk mendapatkan konten-konten menarik dari kami guys Oke Dan mungkin itu saja guys ya hmm, Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya guys Saya Kri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye